Insyaallah para jamaah Waktu kita tersisa satu jam lagi ya Nanti pas berhenti jam 11 kurang 15 menit Ya kaitannya sarang Islamophobia ya banyak orang mulai sadar bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja Mulai sadar ya Korupsi makin menjadi penguasaan lahan Termasuk hutan dan sumber daya alam Yang semakin brutal oleh segelintir pemilik modal Banyak BUMN yang bangkrut Banyak proyek infrastruktur yang mangkrak infrastruktur yang sudah jadi pun ada yang tidak berguna seperti bandara Kartajati di Majalengka. Ada juga infrastruktur yang kemudian terpaksa dijual atau berencana dijual seperti beberapa ruas jalan tol. Becakayu katanya. Bekasi, Cakung, Kampung Melayu. Itu 10 kemarin ya kalau nggak salah saya baca tuh di media <tuh> modalnya tuh 10 triliun lebih dijual di bawah 3 triliun 2 triliun lebih 2,4 triliun modalnya 11 triliun Tah. jadi <tuh> nuk hebatnya begitu lecak ayo itu aduh <tuh> <tuh> ya serdas visyanya insyaallah ya Allah duit ya teteh lain daun persoalan lainnya harga kebutuhan pokok masyarakat makin mahal yang terbaru minyak goreng padahal negeri ini penghasil kelapa sawit terbesar di dunia hutang luar negeri makin menumpuk hingga mencapai ribuan triliun Malaysia itu Kamari di, dipimpin ku, Rojak ya. Rojak. Ku. Hutangnya tembus ke angka 3000 triliun. Dan itu Malaysia bilang berat untuk membayarnya. Berat untuk membayarnya. Indonesia nyaris no angka ke dunia, bank dunia anggo 7000 triliun. Belum ke Cina dan lain-lain. Malaysia karaktil 2.000 triliun ini seampun-ampunan Sekapok gitu ya Skapok, Mahathir bilang ini terlalu kan ya gitu Indonesia masih ngeri, ya gak hutang Nah kita ngomong begini tuh bukan benci ke pemerintah ya. Tapi justru sedang mencerdaskan masyarakat, rakyat Indonesia Kemudian target berikutnya Rakyat Indonesia bisa ngasihakan pemimpin siapapun dia, ya. Jadi ulah alergi karena materi ngaji model kita, nganasehatan pejabat teh pak lain gilir pejabat jabat? gara negara-negara Kiev saja yang jadi presiden. Saya mau ngomong kita teh yang dipilih, beda jenggah anggota dewan kan? juga bela rakyat, bela rakyat. Tunggulah kan yang dipilih. Saya mah itu itu, ini makanya ngomongkan fakta. Kiyofaktana Ayah sebab Ayah kesalahan Berhentilah dari kesalahannya tobatlah kepada Allah, eh Target nanti gitu Ya, balik deh Di dunia usaha Banyak pengusaha skala kecil dan menengah Yang terpuruk Banyak terjadi PHK Otomatis angka pengangguran pun Makin tinggi selama pandemi COVID-19 angka kemiskinan juga meningkat tajam nah di tengah berbagai keterpurukan ini pemerintah malah mengesahkan rencana pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan dengan rencana biaya ratusan triliun dari APBN APBN dan hutang totalnya 500 triliun ya. jadi rakyat kerlapar, rakyat kermiskin di jejelanku kupindah ibu kota kenyambung bisa ya baru juga nambahat beban hutang dan ke ujung-ujungnya sahan lu nanggung aduh sehingga nu nu sakit ya syirah diubaran dampal suku aduh, ish, ampun ya nu gering sahan, nu diubaran sahan, itu tak Gitu. Tenyambung. Tenyambung. Tentu sebagiannya dari utang dan pajak rakyat Rencana ini disinyalir hanya untuk memenuhi nafsu segelintir kaum oligark Yang cengkramannya makin kuat Sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat Pernah mengalir itu Pak Youtube Jadi ada seorang anggota TNI berbintang aktif ada di youtube dia menjelaskan bahwa Indonesia memang sedang jadi ajang perebutan Kalimantan itu diincar untuk Cina Irian itu diincar untuk Amerika Itu. jadi ini bukan untuk kepentingan rakyat sama sekali. ini kepentingan Cina <tuh> terus Sulawesi untuk siapa, Pulau Jawa untuk siapa itu ayo, Pak, TNI aktif TNI aktif bisa di googling ya Bisa di, di youtube <tuh> Jadi mana dong Kedaulatan bangsa dan negara Terus orang yang sering teriak NKRI harga mati kemana Jadi slogan NKRI harga mati itu Sering kali dijadikan alat Untuk menghantam orang Islam Yang ingin menyelamatkan Indonesia Dengan syariah Coba Ketika kita bicara tentang selamatkan Indonesia dengan syariah muncul teriakan, lawan kami para penjaga NKRI NKRI harga mati tapi ketika Cina mencaplok Kalimantan gak ada suara itu, hilang ya jadi sebenarnya teh makhluk bangsa lawan gitu jadi slogannya NKRI harga mati tapi ketika NKRI sudah rophoh kedaulatannya suara pun lenyap hmm. gitu. Hmm. <laughs> Anehnya ya di tengah segudang masalah yang membelit negeri ini Justru yang dipersoalkan dan dipromosikan adalah isu radikalisme Seolah-olah permasalahan utama bangsa ini adalah radikalisme Seolah-olah solusi atas semua keterpurukan ini bagi kemiskinan, korupsi, bangkrutnya BUMN, menumpuknya utang luar negeri, banyaknya pengangguran, dan lain-lain, seolah-olah solusinya adalah dengan memberantas radikalisme. Sebagaimana diketahui, nyanyian radikalisme atau jualan isu radikal radikulnya kembali dimainkan. BNPT, misalnya, baru-baru ini merilis pernyataan ratusan pesantren yang dituding radikal pesantren masjid dicurigai dimana BNPT juga berencana melakukan pemetaan terhadap masjid-masjid coba gak ada gereja-gereja gak ada ini benar lagi-lagi demi mencegah radikalisme Sebelumnya terjadi razia oleh Densus 88 terhadap ratusan kotak amal <gambil> yang dituding terkait pendanaan terorisme. Masya Allah. Bayangkan, tong <tuh> boronin ke jelma, <bahwa> ke ustad, ka kiai, ke ulama, ke santri, atau ke Islam, karena kotak jariah. Saya disorot ke BNPT. cuma dua apun oke okay. berikutnya ya kemenag sebelumnya juga rajin bicara tentang pentingnya moderasi agama ya yang tentu tidak jauh dari niat melawan radikalisme kepala staf tni angkatan darat baru-baru ini memberitakan eh menerbitkan buku yang intinya juga perang melawan radikalisme yang radikalisme tadi sudah disebut ke masjid, ke pesantren, dan ke kotak jariah pada saat yang sama keganasan KKB di Papua ya, yang bahkan telah membunuh puluhan anggota TNI, polisi, juga warga sipil tidak dianggap sebagai teroris mereka bahkan diklaim sebagai saudara tak Mang Dudung ya. Mang Dudung nyebut mereka saudara dan segitu sudah membunuh TNI, polisi dan warga sipil Tidak dicap sebagai organisasi teroris Hanya dikasih label KKB, kelompok kriminal bersenjata Bagaimana dengan FPI? Mereka tidak membunuh Mereka tidak melakukan pengerusakan Bahkan laskarnya yang dibunuh Ya, ya dibunuh dengan sadisnya justru EPI yang dicap sebagai teror mas teroris jadi di mana keadilan salahkah kalau kemudian ada orang mengatakan ini kriminalisasi dan ada kata dibalik balik pak punten itu persoalan apa pak <tuh> jadi ganasnya TK Islam wae Islam Teroris itu selalu dinisbatkannya, disematkannya ke Islam. Kalau yang lain, mau jahat kayak apa, asal agama ulah Islam, enggak. Jelas enggak Pak? Bahkan, mohon maaf, para jamaah rahimahkumullah, jarang kan orang mau menyebut, Amerika itu kan teroris, menghancurkan negeri-negeri Muslim di mana-mana. Jelas teroris. Kemudian, Amerika tuh agamanya apa sih? Tidak disebut. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Omong kosong kalau tidak dalam rangka misi agama. Enggak. Tetap bawa misi agama. Dan Belanda itu agamanya apa? Tapi taruh dimuncul. ada dimuncul. Sekitung aja jatilu 150 tahun. Disebutnya ya Belanda napukul. Agamanya apa Enggak disebut. Coba umat Islam. Sedikit saja melakukan kesalahan. bu. Sebut Islamnya, diangkat. Tapi giliran agama lain, enggak. Salahkah kalau kemudian orang mengatakan, ini kriminalisasi? Gitu. Itu adil lah itu. Jelas Pak? Jelas. <tuh> Selanjutnya. politis dan dipaksakan yang pasti semua nyanyian radikalisme atau jualan isu radikal menyasar, menyasar Islam dan kaum muslimin karena itu korban dari isu radikalisme adalah Islam dan kaum muslimin, buktinya atas nama perang melawan teroris radikalisme uh, sebagian ajaran Islam dikriminalisasi, di kurikulum pun banyak dihapus, termasuk jihad dan khilafah Takbir. Oh. Gitu. No, bayangkan mbak. Ayo nama macam takbir kalau belajar Muslim islam ya? Jadi lamun gak takbir dah bawa anak kalau maca takbir ya curiga. Radikal. Jadi si jebir -je banyak <tuh> lebih nyaman mendengarkan musik, Dengarkan nyanyian apa gitu. Dengar takbir langsung curiga. Di jalan-jalan berkibaran bendera-bendera partai koruptor, penjahat gitu. yang yang sudah tidak berpihak kepada rakyat tapi kepada pemilik modal asing dan asing itu berkibar bendera di mana-mana nyaman matanya tuh nyaman sekali aja ngelihat ada bendera al-iywa ar-roja langsung teroris saya diui apa yang terjadi keberhasilan media kafir dalam hal melakukan brainwashing cuci otak sehingga akhirnya umat islam itu curiga dengan orang islam, curiga dengan ajaran islam, curiga dengan simbol-simbol islam nah tadi disebutnya itu bendera teroris ya. atau bendera hati, padahal kita adalah benderanya rasulullah sallallahu ya. alaihi wa sallallahu alaihi ya. jadi orang ya ngaji, orang ke stabil gendai pak di pengajian model kita itu keren ngebersihkan diri yang hari-hari lihat TV baca media mendengar opini masyarakat nutup-nutup apal akar ujungnya masalah akhirnya punya pemahaman yang keliru tentang Islam punya pemahaman yang keliru terhadap orang-orang Islam yang istiqomah balik ke pengajian, keribu benerdi gitu, <tuh> gitu. Ya, nah satrasna Jadi contohnya adalah ajaran Islam tentang syariah kafah, jihad, dan khilafah. Itu dihapus. lalu diidentikan dengan apa benih-benih radikalisme dan terorisme. Demikian pula kriminalisasi atas sejumlah tokoh umat yang berujung pemenjaraan. Pemenjaraan. Ya. Selain itu, beberapa kelompok Islam non-kekerasan seperti HTI dan FPI dibubarkan lagi-lagi karena dianggap radikal. Jelas, isu radikalisme di tengah keterpurukan negeri ini adalah isu politis dan tampak sangat dipaksakan. Jangan-jangan ini adalah untuk menutupi aib, menutupi kebusukan rejim yang sedang terjadi, dialihkan gitu. Jadi nu jahat naya masalah naya ya, dialih ke tongkat tempoyoma Munculkan yang radikal radikal radikal radikal teroris teroris gitu pak nah, Gitu pak jamaah Ya uang mereka punya, aparat mereka punya, media mereka punya Untung lah pada jamaah, orang teh disunah karena dakwah bilisan Bilisan silaturahim kontak kumpul model kita Coba lamun kanjang Nabi nyariat kena uh, dakwah itu komedia, wah habis kita pak. Walaupun memang di kondisi seperti ini media bisa dijadikan alat untuk dakwah, tapi ingat pak, al aslu dakwah itu bilisan langsung. Mulanah dengan Kiwa, dakwah berischarik, kontak yang batu. Jadi masih ada orang yang bergerak, masih ada orang yang O, gitu, ya, dakwah mengunjungi ceritakan tentang syariat islam ka'afah segala macam sehingga akhirnya ada perlawanan dan luar biasa kelihatannya mereka lebih mudah dengan itu tapi faktanya mereka keteteran hari ini <tuh>, gitu. takbir oh. ya. jelas para jamaah isu radikalisme dipaksakannya sama sekali tidak relevan dan tidak penting Menjadi pertanyaan kemudian, apakah ini pengalihan isu? Yakni mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan rejim dalam mengatasi berbagai persoalan, khususnya persoalan ekonomi. Di sisi lain, istilah radikalisme terkesan sengaja dibuat tidak jelas. Tujuannya tentu supaya mudah digunakan sebagai alat untuk memukul siapapun yang tidak sejalan dengan rejim. Ya dan nah, radikal radikalnya definisinya itu jelas. nggak jelas. Jadi dibuat tidak jelas supaya pak Bisa digunakan dengan mudah sesuai kepentingan. Faktanya begitu mudahnya tokoh Islam atau kelompok Islam dicap radikal hanya gara-gara kritis terhadap rezim. Kritis pun dianggap sebagai anti pemerintah. Padahal sebenarnya kritis itu adalah sebagai sikap tanggung jawab dan kasih sayang eh gebrus, bejaan mantong adinya tiga brus mana itu wah mana anti orangnya nyaa siapa itu itu aduh <sighs> ampun ini nama ini nama nasihatan aparat -apa pejabat itu dianggaplah anti pemerintah bugot mengancam negara aduh ampun nyata akibat akibat Radikal PS moderat, dengan dalih untuk mencegah radikalisme, berbagai pihak kemudian mengkampanyekan moderasi agama. Moderasi agama secara garis besar adalah paham keagamaan yang moderat. Moderat sering dilawankan dengan radikal. Kedua istilah ini bukan istilah ilmiah, tetapi cenderung merupakan istilah politis. Kedua istilah ini memiliki maksud dan tujuan politis tertentu Sebab moderat adalah paham keagamaan Islam yang sesuai dengan selera barat Sesuai dengan nilai-nilai barat yang notabene sekuler Padahal kita ini dididik Memahami agama, mengamalkan agama dengan standar Rasulullah dan para sahabat Bukan ala barat Sampai Nabi bilang Alaikum bisunnatih Al wa bin Nabi sampai bilang gitu Nanti kalau kalian panjang umur Kalian akan mendapatkan perikhtilafan yang banyak <tik> Dan di tengah perikhtilafan yang banyak Kebenaran cuma satu Yang lain salah Hak cuma satu Yang lain batil Ya, yang selamat cuma satu yang lainnya tersesat supaya selamat supaya tidak tersesat supaya tetap di atas kebenaran apa yang harus dilakukan Nabi bilang alaikum bisunnati kamu pegang sunnahku wa sunnatil dan sunnah para khulafai roshidin Abu Bakar, Umar, Usman Ali radhiyallahu ta'ala jadi, Islam yang benar itu adalah pemahamannya, distandarkan ke sana, datang juri moderat, dipaksakan orang memahami agama, mengamalkan agama, menyebarluaskan agama dengan standar Barat. Coba bayangkan, siapa Barat yang dimaksud? Negeri-negeri kufur, penjajah yang anti Islam, Amerika, Inggris, Prancis, Italia, Cina. Rusia dan lain-lain jelas pajeman ya. dan ini prinsip banget ini prinsip banget loh. Ya. Gak bakal Yahudi Nasrani rido pada kalian maunya mereka kalian murutan baru rido. Jadi Allah sendiri bisa ngasih tahu. Satu yang diinginkan mereka Kalian murtad. murtan gitu loh. Satu Ada ayat juga mengingatkan Wala yazaluna Mereka tidak per Ini Allah yang bilang Lelaman gisti percaya kedauhan Allah percaya kedauhan Bukan drink huh? Wala yazaluna yukotilunakum mereka tidak akan berhenti Memerangi kalian Yukotirunakum Hatta yaruddukum Andinikum inistatau Sampai mereka Memurtadkan kalian Semua umat Islam Murtad, targetnya murtad dua. Targetnya adalah murtad. Terus peringatan Allah berikutnya Ya ayuhalladina aman hai hey, orang-orang yang beriman. Kalau kalian ikutin maunya mereka Yahuda Nasror Nasoro, ya maka mereka akan memurtadkan kalian. Bakda imanikum setelah kalian sebelumnya iman. Jadi lagi-lagi targetnya murtan murtan murtan. Jadi moderat itu adalah pemahaman agama disuguhkan ke umat Islam, agar umat Islam menstandarkan, mengkaji ulang menstandarkan ulang jangan pakai Rasulullah dan sahabat tapi pakai Islam dengan standar seleranya Amerika coba Ya Allah ya Rabbiyah Karim sebaliknya radikal adalah paham keagamaan Islam yang dilekatkan pada kelompok-kelompok Islam yang anti Barat. Jadi moderat adalah pro-barat, radikal itu disematkan kepada mereka yang anti-barat. Mereka adalah pihak yang menolak keras sekularisme. Mereka inilah yang menghendaki penerapan syariat Islam secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Orang radikal itu begitu. Jadi bunga hatulah menurang sebuah radikal. Alhamdulillah. Abdi hoyang islam Dina segala hal Ya Allah Abdi alim Islam nangat seukur Nguyak-ngguyak Dina wudu Baik Ekonomi Nata makai islam Diganti makai riba Pergaulana Nata makai islam Diganti ku liberal Serba bebas Prinsip keagamanya Tepahkam Nyakali islam Tapi diganti Ku pluralisme Semua agama baik Dan benar Abdi terido ya Allah. Politik dan bernegaranya tidak pakai khilafah malah diganti dengan demokrasi ya Allah. Abdi terido itu tadi disebut radikal teh. Nah, itu yang jadi kebencian orang barat. Hayangna kumaha umat Gusti Abdi Nampi Ulos. Abdi Islam tapi kelas Islam di masjid we. bab salat. Bab budu, bab najis, maka Islam. Abdi teh ari ngilari artos maya Allah, mbung ah, maka Islam teh. Te bisa korupsi, itu bisa riba. Nah, <tutuk> yang nak itu sebarat teh. Abdi teh Islam, Gusti, tapi abdi tembung di halangan jinah, ada beki nah, mbung abi di halangan jinah, resep resep. Ya Allah, Gusti Abdi Teh Islam, tapi dina politik bernegara Abdi ngiring cara demokrasi, Nau soalnya di demokrasi mana gelo g okay, milih, <tuh> nuge lo okay, bisa nyalon gitu, ya, sedangkan Abdi kita termasuk jelma gello itu jelma jahat ngan benghar gitu, tah yang nanti kita gitu, si Barat daik itu Islam kos gitu da jamanu gitu terpun dan pak dinas standar apakah dia Islam atau bukan sebenarnya jamanu gitu tertos di luar daripada Islam sudah itu apa tuh minu Nabi Ba'udil kita buat takfuru Nabi ba'd apakah kamu iman terhadap sebagian ajaran Al-Qur'an tapi kamu mengingkari sebagian yang lainnya. Fama jazaa umay ya fa'alu dzalika minkum illa khizul fil hayatid dunya. Enggak ada balasan untuk orang yang pola hidupnya seperti ini kecuali kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila ashadil azab di hari kiamat nanti dilemparkan ke neraka. Jahannam khalidina fiha. Kenapa? Karena terus kafir. Jadi hari kafir, bapak Jelma jadi kafir, ya, Tekudu nolak sa gemblangan Qur'an. Qur'an paling ditolak? Terusudiain Qur'an itu. Tekudu gitu, pak Sahukum wae, jinah misalnya dihalalkan, murtan kafir entos. dihalalkan, dilegalkan, dimenangkan jadi hara, jadi murtan gitu pada jamaah pak Kartos jadi mau drak tuh kemana pak karena tuh ujung-ujungnya karena murtad tapi teka rasa eta tuh ayam murtad disaudik pak nah, yang mabok tiba setengah botol sih ya, yang malainya sakrat ya seru semua mabok kan ya <tuh -tuh. kartos sebenarnya jadi tolong ya Allah ya Rabbi. nah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak peledakan gedung WTC 11 September 2001, Amerika telah memanfaatkan isu terorisme sebagai bagian dari skenario globalnya untuk melemahkan Islam dan kaum muslimin. Dan pada akhirnya apa terungkap? Lain Osama, lain Al-Qaeda itu teh. Bukan untuk itu para peneliti kemudian menganjurkan beberapa pilihan langkah bagi Amerika salah satunya adalah mempromosikan jaringan Islam moderat untuk melawan gagasan-gagasan Islam radikal lebih dari itu nah di Amerika nih ya bahwa disebutkan kemenangan Amerika yang tertinggi hanya bisa dicapai ketika ideologi Islam terus dicitra burukkan di mata mayoritas penduduk di mana tempat tinggal mereka jadi Islam itu gak ideologi Pak? Islam itu apa? Ideologi. ideologi keyakinan dan hukum itu namanya ideologi keyakinan dan aturan lain keyakinan wae tanpa aturan nah mereka nah, ya. jadi ideologi itu adalah keyakinan dan aturan hmm. itu ideologi nah Amerika tuh sudah punya kesimpulan supaya Amerika bisa menang caranya satu jadikan ideologi Islam dibenci oleh masyarakat Islam sendiri jelas Pak? baik ya kemudian lebih dari itu ya, selanjutnya baik, ya. salah satunya adalah dengan labelisasi radikal fundamentalis, ekstremis dan lain-lain mantan presiden amerika Jusbus pernah menyebut ideologi islam sebagai ideologi para ekstremis Jusbus ngomong bahkan oleh mantan perdana menteri inggris tony blair ideologi islam dijuluki sebagai ideologi setan yang setan ya Hal itu ia nyatakan di dalam pidatonya pada Konferensi Kebijakan Nasional Partai Buruh Inggris tahun 2005. Pratikel. Blair lalu menjelaskan ciri-ciri ideologi setan. Satu, menolak legitimasi Israel. Dua, memiliki pemikiran bahwa syariah adalah dasar hukum Islam. Tiga, kaum muslimin harus menjadi satu kesatuan dalam naungan khilafah. Itu disebut ideologi setan, penganut ideologi setan. Empat, tidak mengadopsi nilai-nilai liberal dari Barat. Jadi, perlu Pak, dibajakin ke dulur-dulur urang menolak legitimasi Israel. Dua, meyakini dan memperjuangkan agar hidup diatur dengan syariat Islam. Tiga, menginginkan kembali kehidupan ala Rasul dan Sahabat. Satu dunia, satu pemimpin. Khilafah namanya. Ya, Ini giliranku Tony Blair. Disebut setan itu. teh gitu. buat yang turunan Tony Blair teteh. Gitu. Nukha Opat tidak mengadopsi nilai-nilai Barat karena kita mah ingin nilai-nilai Islam saja orang mah yang murni ya gitu. agama Islam,nya hukumnya Islam kan gitu Nya non-hartina itu Islam, tapi bimbung diaturku Islam yang pindah agama, bisa tambah buku warna orang nah. gitu. gitu. Islam-Islam mereka kafir kapir, -kapir. ulang, gak gue kan hari hulu Islam, tapi hati hati kapir Baju-baju Islam, tapi hati anti-Islam. Kagok. Kekitu lagi, mana teges kafir Mending ganti agama. Beres, kan? Mana juri, mana jelamatnya, punggu. <tuk> kan hari mah kagok. Orang nya nyantai? Hmm. Gitu, tak para jamaah. Alhasil, bejakan dia di, di medsos, mana umat Islam nu ingin syariat Islam ingin khilafah menolak legitimasi Israel Yahudi kemudian menolak nilai-nilai Barat eh tadi sanadna gitu sebutkan sanad be sanadna teh tadi beler ti tu ayana kau mana dipakai nggulir jelma Islam Pantas gitu mana disebut Islam Di situ ada banyak hal Kamu sudah se, sepikiran dengan mereka Kamu sudah tasabuh Dengan mereka Kebencian Tony Blair kepada umat Islam Yang punya karakter seperti itu Wajar karena dia orang kafir Yang aneh adalah Kamu bahkan santri atau oknum Maneh Oknum dedengkot kiai kok geuleuh karena hilap. Kok geuleuh karena pejuang syariah. Kok geuleuh ka jalma anu anti Yahudi. Geuning geuleuh ka jalma nolak nilai-nilai barat. Oknum sia teh ngan loba teuing jumlahna. Irahatuh hideungna. Ya ngomong kita fakta. Lain geuleuh. Nyaah sia salamet. Kanjeng Dede. jadi tokoh. Jadi kiai, jadi ajungan tuh seungeunah lawang. Indonesia, ngancam NKRI. Ngerna, jengawah, kan? jadi kiai di Indonesia, Pak Puntan sanung ingatkan coba. Santri, siun kawalat <laughs> Jamaah takut. akhirnya apa? Sudah, semua mereka diam. Di situlah setan masuk. Gusti aya nu bablas. Mata kuduna syukuran. Beliau-beliau teh -beliau kayaknya amprok jing makhluk model gitu teh anu asa kene capek tang ingetkeun gitu. nyah aing teh lelana naon. gitu Sebab jemaah pintar, jelma ulama, pak, lamun sesat itu dituturkan, ku anak dituturkan, ku santrina dituturkan, ku jamaahna ditaati, dari ma malam mungkin salah, ceksa jangan malam mungkin salah. Beda jeng jelma nusa satu, jelma bodoh. Si itu cina ngomong jinah menang cina lo no, penting menguna cina gitu akan ditanya sama nih nate etab bak brengsek lanu kita di dengge kan guna lah mu lanu bodoh lanu kita di dengge film liur sih kagitu lah di dengge gitu pak beda jangan jangan aja ngan mateng ngomong-ngomong asal berbuat gus jadi hukum seolah-olah mata kerugi banget pun tanpa jadi Kiai jadi ajengan tuh kudu tambah dewasa tambah hideng tambah hati-hati dan salah malah nu amrok amrokjing model Kiai ngingatkan disebut negleh ka Kiai teh hormatlah teh takdimlah teh ikrom taat ke ulama lah ulama nu mana coba cekurang teru kudu dihormatnya tereng nginget tebodo-bodo tereng nginget te mondog tereng gimana santren Ngerti atau mana ulama nu benar benar ulama-ulama ante. Artinya, jadi tuturkan ulama. Ulama, ya, ulama, ulama nu lempang. Tuturkan ulama-ulama nu soleh. Tuturkan ulama-ulama akhirat. Sahulama akhiratnya. Ulama nu tersin. Ka makhluk sini ka Allahumma. Sahulama akhiratnya. Ulama nu terdudukat dekat jeng para pemimpin jeng rejim. Cek sahah. Cek nabi. Mana coba cok nabi? Nah, ya orang ngomong. Bisa ya. orang asbun asal bunyi? Enggak. Hadis nabi mengatakan al ulamau umana fil -ardi. Para ulama itu sejatinya adalah makhluk-makhluk kepercayaan Allah di bumi, menggantikan para nabi dan rasul. Kapan malam yohol itu Sultan Selama mereka tidak dekat-dekat campur jeng sultan, sah sultan teh rejim. Dukat dekat jumpar campur. Gitu. Tapi kalau mereka dukat deket, campur jeng rejim, cek nabi, khonu, dia akan jadi pengkhianat Allah Taala. Dia akan menjadi pengkhianat kepada Rasulullah. Jangankan berkhianat ke umat, Allah dikhianati <tuh> Nabi, nuniya rius. karak campur, ahongot, jadi bagianan, dijerong aheb. Heb, begitu. Begitu. Begitu. Begitu. Begitu. Peti seduh, daang gede. Fasilitas ngabetem, gitunya aja gitu dolim, madukung, rejem jahat, ngeluarkan patuan wanu aneh-aneh, ngarubah hukum. Eh, Saya tak lain jadi pengkhianat, jadi iblis. Saya tak benar. Bahaya na ulama, bangun terkuat ya prinsip. tanu dikudu dituturkan ke orang ulama. Nukitu, ah, gitu. Ulama anu tetep anu kalimat uh, apa Abdul Jihad kalimatul haq ingda sultanin ja'ir Ulama-ulama gitu. yang lantang dan paseh mengingatkan para penguasa zalim, dia katakan yang hak adalah hak batil adalah batil. walaya Tetap berjihad menegakkan kalimat Allah dan tidak takut di apa dibuli. Tahu ulama niku kudu dituturkeun menuh kan lu biasa nante tebogana nawan, tak masalah dong. teh hayang nutor kena ulama, teh lu tapi tegableg nanaawan cina gitu bang. Hari ngadeketan ulama seulama dunia marsep, porcuner, pajero, hammer, wah gitu bang. Siubuh hil sinang, siubuh ngutur karena mahat ini lapar ajaan gitu teh. Etah ujianan etah etah. Sarwaji nggak ada pertanyaan gitu pak ada pertanyaan. Mang, mun amang hidup di zaman piron amang reknilu karena nabi Musa. Apakah pirion? Ngomong teh. Ya nabi Musa tuh. Si ganho, karena bisa nggak gitu. Dages apa landing na? Pir'on dilalepkan, Nabi Musa disalamatkan. mata yang ngomong, Nya Nabi Musa tuh. <laughs> Coba, laman harita ngalaman nana. Beda. Pir'on boga istana, Pir'on boga polisi, Pir'on boga tentara, Pir'on boga menteri, Pir'on boga harta kekayaan, boga intelijen, boga aparat, Terus perempuan di hari agus ayam masih di nama Eee... Nau teh... Kartu sehat kartu syekhat, nunggis ayam, teh Ya, boga segalanya bareng tinggal Nabi Musa, gaduh naon Gaduh tongkat, urut ngangon mbe, coba ayo ya, saya kan, Nabi Musa tiba-tiba tongkat tongkatnya, tak Mau-mau ulah itu ulah sok nurut kaura utkan Nabi Musa adalah boleh dilihat di piro on so kita megah nama, kamu zaman hari tak dat mal gampang atau lagi lu siasat, kaya mikir hela itu. Ayo nama ken lah Nabi Musa tu, cengal gitu. Saya sekarang jawab dah kita dia ayo apa di zaman, eknuturkan ulama akhirat apa ulama dunia itu gampang ngomongnya tu. Duturkan ulama akhirat, memang bisa alamat, tapi ayah lapar disana gitu Ya, ayah, apa-apa butuh Gitu, Aduh, Ya Allah, gitu Nah, didihnya ujianan, apa? artinya jadi Ayah suka di nyadinya gini, ayah suka aja lah Aduh, ya, Insya Allah Ayah, Tony Blair itu teteh gitu Alhasil, isu radikalisme sesungguhnya isu global. Isu ini merupakan kelanjutan dari isu terorisme yang telah gagal dalam mencapai tujuan negara-negara barat, khususnya Amerika untuk melumpuhkan perlawanan umat Islam terhadap penjajah barat. Alhamdulillah, Pak, perlawanan terus. Narasi perang melawan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme dengan target memerangi Islam dan umat Islam Inilah yang juga terus-menerus dikampanyekan oleh para penguasa yang katanya beragama Islam, termasuk di negeri ini. Mereka terus-menerus mengkampanyekan narasi-narasi kebencian terhadap Islam atau Islamophobia dan kaum Muslimin. Rejim anti-Islam pun mengadu domba sesama kelompok-kelompok Islam, Islam radikal, ya, Islam moderat. Ayah kiai radikal, kiai moderat, ayah habib radikal, ayah habib moderat, tuh oh, di tayangan pak, bukan sahaya bisa dimainkan jadi aktor. KBG ya bayar anak, anak di pasukan lalu nyerangi selama, enggak gratis enggak, demi, demi Allah enggak gratis, ya. Tujuannya tidak lain agar umat Islam semakin jauh dari ajaran Islam yang kafah dan mengokohkan penjajahan negara-negara barat atas dunia Islam. Bagaimana sikap orang Islam selanjutnya? Lihat firman Allah surat at taubah ayat 32. Allah berfirman, Yuriduna Allah wa ya illa luroh, walau Mereka menginginkan, mematikan, memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah tidak mau kecuali Allah terus menyempurnakan cahaya agama Allah itu meski orang-orang kafir marah karenanya. Melalui siapa? Melalui mulut para hamba-hamba Allah pilihan mereka berusaha dengan mulutnya memadamkan Islam kita berada di apa namanya di pihak lawan mereka dengan mulut kita kita hidupkan cahaya Islam takbir Allah. mereka memadamkan kita hidupkan mereka menghancurkan kita bangun gitu perlawanan Pak aman-aman saja woi pada mana namanya cukup hari sobat Indonesia aman aduli Islam rekomahantong ya Bismillahirrahmanirrahim, nah, para hadirin, jamaah rahimahumullah. Terakhir, Manil tamasa, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis rehat Imam at tirmidzi Manil tamasa ridallah bisukhtin nas, kafahuallahu mu'natan nat, mu nas, wa manil tamasa ridhun nas, bisukhtillah, wakalahullahu ilan nas. Siapa saja yang mencari keriduan Allah, Meskipun mendatangkan, mendatangkan kemarahan manusia Allah akan cukupkan dia dari bantuan mereka Siapa saja yang mencari keridoan manusia Dengan mendatangkan kemurkaan Allah Allah akan menyerahkan dia kepada manusia Jadi jangan korbankan Allah Demi untuk keridoannya manusia Jangan jual agama ya, Demi memuaskan nafsu sahwat para penjajah menjadi jadi matak warik, mohon, Ya tapi kalau kita sabar, istiqomah, mengutamakan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, maka kita akan dibuat kaya, tidak butuh kepada mereka. Takbir. Allah.